Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar kalian semua seluruh subscriber Yang hari ini harus masih tetap semangat Ya, untuk menghadapi satu persatu dinamika kehidupan kita hari ini termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol yang mungkin sudah membuat kalian pusing tujuh keliling yang mungkin sedang galau, yang makannya tak enak, tidurnya tak nyenyak, dan mungkin mandinya pun sudah tak basah Ayo kita simak video kali ini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 Baik hari ini siapa yang sudah telat bayar di aplikasi pinjol dan sudah dikirimin surat somasi oleh pihak OJK dan Bank Indonesia Wow ya padahal utang pinjol kalian itu enggak seberapa tapi hari ini sudah mendapatkan surat somasi dari pihak OJK dan Bank Indonesia. Siapa hari ini yang mungkin gagal bayar atau mungkin terancam gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjol yang nominalnya melebihi dari 5 juta ke atas? Banyak nggak? Banyak lah ya kan? Dan hari ini banyak juga dari teman-teman kita itu yang terjebak pinjol itu bukan hanya di satu atau dua aplikasi. Biasanya kalau sudah terjebak di satu sampai dengan dua aplikasi itu mah biasanya bakal nambah sampai dengan 5, ada yang sampai dengan 10 atau 20 aplikasi. Nah, inilah kesalahan kita di awal ya kan melakukan gali lubang tutup lubang dengan harapan bisa menutupkan masalah yang lama dengan cara membuat masalah yang baru. Ya, Jadi aku pengen mengingatkan itu jangan lagi diteruskan dan ketahui tentang surat somasi yang akan kita bahas pada video kali ini Nah pada video kali ini sebenarnya gue udah pernah mengulas tuntas terkait tentang surat somasi yang dikirimkan beberapa aplikasi-aplikasi pinjol ke rumah kalian Atau ada yang mungkin sudah mendapatkan surat somasi sampai dengan ke alamat kantornya ada nggak? Kalau ada silahkan berkomentar di bawah video ini. Nah kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini. Oke okay, ya ini langsung dari laman CNBC Indonesia. Yang mengatakan viral OJK dan BI somasi penunggak pinjol ini ternyata hoax. ya. Jadi jangan panik dan kita harus memang lebih selektif. Untuk memastikan apakah surat-surat yang dibuat oleh aplikasi pinjol ini memang sudah benar atau enggak. Atau cuma dibuat-buat begitu supaya teman-teman yang lain ini jadi pada takut Nah aku pengen bacakan dulu beritanya supaya nanti tidak simpang siur Jakarta CNBC Indonesia Beredar surat somasi terbuka dari perusahaan jasa pinjaman online Memberikan peringatan bagi debiturnya yang mangkir membayar kewajiban Oke okay? surat yang beredar itu menggunakan logo bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan Wow ya kembali kembali Wow padahal hutang di aplikasi pinjol itu cuma 1 juta 2 juta rupiah Tapi kita langsung dapat surat somasi dari pihak OJK dan BI Lanjut menanggapi hal itu kata OJK Melalui Instagram resminya @ojk_indonesia Indonesia Ya menyanggah hal tersebut dan memastikan Kalau surat tersebut adalah hoax atau bohong Ya berarti udah jelas ya Surat somasi yang hari ini kalian terima, yang ada label OJK dan BI-nya, maka itu hoax. Jangan percaya, ya kan? Lanjut, sobat OJK, modus penipuan semakin beragam. Selalu berhati-hati terhadap informasi yang kamu terima. Contohnya, hoax yang satu ini. Surat somasi terbuka pinjaman online yang mengatasnamakan OJK dan Bank Indonesia. Jelas OJK, ya. Lanjut di unggahan tersebut, ya kan? OJK menjelaskan kalau OJK tidak pernah, ya, mengeluarkan surat somasi dan penagihan pinjaman online kepada konsumen. OJK nggak mau ngurusin yang receh-receh begini, ya kan? OJK akan mengurusi teman-teman yang mungkin akan terjebak dengan pinjol ilegal. Maka, OJK akan mengumumkan aplikasi ABCDE ini adalah pinjol ilegal, bukan penagihan yang melalui surat somasi. Ini sudah jelas dibantah oleh pihak OJK, dan jangan panik lagi. Lanjut, ya kan? Bahwasannya, sekali lagi, OJK mengingatkan untuk berhati-hati terhadap pinjaman online ilegal yang mencatut logo OJK atau otoritas lainnya pastikan kebenaran informasi mengenai OJK ke kontak OJK 157 atau at kontak 157 atau telepon di 157 dengan nomor WhatsApp 081157157157 atau email konsumen@ at ojk.go.id Nah itu gua udah share nomor WhatsAppnya Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau melakukan pengaduan silahkan langsung ke kontak WhatsApp OJK mereka akan layani kalian langsung di hari-hari jam kerja. Kalau di luar hari jam kerja ya nanti nggak ada yang balas WA kalian ya kan Baik untuk yang masih bingung bagaimana cara melaporkannya kita udah share di video-video yang sebelumnya Nanti kalian bisa langsung ngecek Jadi udah jelas ya kan Dan di sini Bank Indonesia juga memastikan katanya surat tersebut tidak benar atau berita palsu Bank Indonesia menyatakan itu palsu ya kan BI mengatakan pihaknya bukan merupakan otoritas pengawas kegiatan pinjol. Bank Indonesia itu ruang lingkupnya jauh lebih gede, ya. nggak mungkin ngebahasin pinjol receh yang ternyata ilegal lagi, yang mengatasnamakan dan mencatut stempel dari Bank Indonesia. Mereka itu nggak mau ngurusin yang begitu katanya. Nah, BI juga memastikan pihaknya tidak pernah. Ya udah Jacob jelas ini menerbitkan surat somasi atas penagihan pinjaman online kepada debitur seperti yang tercantum. Nah coba kalian cek lagi apakah sudah ada lambang OJK dan BI-nya? Kalau ada dua lambang tersebut maka fix itu adalah hoax. Ya OJK dan BI sudah membantah mereka tidak mengurusin yang namanya hutang pinjol yang dibuat debitur itu apalagi yang nilainya aduh ya bikin geram lah tapi penagihannya hari ini seolah-olah hutang kita itu 25 miliar ya kan jelas buat panik lah namanya juga tiap hari dihubungin dari puluhan nomor nomor-nomor baru ya di telepon via WhatsApp, lain lagi kontak darurat yang hari ini juga ikut-ikutan menguber kalian setelah mendapatkan pesan-pesan yang disampaikan oleh pihak aplikasi pinjol. Ya banyak-banyak ada penderitaan kita hari ini gara-gara pinjol. Nah, di sini juga ya kan, oleh karena itu kata BI Surat somasi tersebut dapat dipastikan sebagai upaya penyalahgunaan nama Bank Indonesia oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan atau kepentingan pribadinya. Ya udah jelas ini aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang mungkin mencatut nama OJK dan BI ini pengen perusahaan mereka itu tetap eksis dengan cara mencatut ini itu segala macam. jadi kita yang harus lebih selektif ya lebih waspada dan lebih smart ya, mencari informasi-informasi terbaru terkait tentang apa yang hari ini sedang kita alami Imbau BI dalam Instagram resminya nah Bank Indonesia menjelaskan pengelolaan informasi debitur, SID atau bi checking sudah beralih ke OJK ya dengan nama sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK sejak 1 Januari kemarin. Jadi, udah cukup jelas. Jadi, yang hari ini sedang panik karena mungkin mendapatkan surat somasi, coba dicek ulang. ya, Coba dipastikan lagi bahwasannya itu memang resmi dari pihak aplikasi pinjol yang legal OJK. Siapa hari ini yang sedang mendapatkan surat somasi? Ini kemarin sudah sempat viral ya. Udah banyak di... Layangkan surat-surat somasi seperti ini lalu pihak OJK dan BI membantah dan beberapa bulan setelah itu memang sedikit agak redup pengiriman surat-menyurat melalui aplikasi pinjol ini. Dan akhir-akhir ini sepertinya kembali terulang. Nah disinilah kita pengen menjelaskan bahwasannya agar untuk lebih selektif dan tidak buru-buru panik. Jadi yang hari ini masih buru-buru panik yang menciptakan rasa takut ini itu segala macam ayo tambahi wawasan kita. Ya, supaya kita bisa menangkapi masalah yang hari sedang kita hadapi itu Tidak dengan langkah yang salah Tidak dengan gali lubang tutup lubang lagi Oke jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh